Okay, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat konten lagi seperti biasa kita akan buat konten melihat video lagi ya. Kita akan review video. Tapi ini videonya berbeda guys. Kita akan lihat video cara, -cara unik orang Indonesia bangunin sar. Oke, okay? kita lihat videonya langsung lah. Oke okay, guys, buat kalian jangan lupa subscribe dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel ini yang gak berfaedah ini oke langsung saja ke video Cidu. oke guys kita langsung saja masuk videonya video pertama kita lihat dari youtube supporter Malay. oke kita lihat videonya guys <tuk> <tuk> <tuk> disiram bro Nah, uh, ya, ya, gas tujuh disiram. Nah, uh, kacau kan kacau, uh, kacau kan? istrinya sampai jatuh tuh. Nah, hmm. uh, masuk. Uh, oh, itu baru opening. Oh, itu bagian intinya Oke, ya? oke okay, okay, ya. Ya, uh, subscribe kami merasa ini ala-ala supporter bola ya bangunannya bagus banget tapi yang di tempat gitu satu tempat gitu pasti orang terganggu kalau kamu bangun di laut cuma satu tempat di depan rumahnya orang orang sudah bangun siap makan terus dengan kalian nyanyi itu jadi nggak langsung makan itu salah banget jadi kalian lebih bagusnya kalau kalian keliling ya. itu saran gagal nggak diterima nggak masalah sih. Kamu sayur, sayur. sayur. baru kayak di kos-kos gitu. Jadi ya. lebih enak sih ramanya lebih terdengar lebih enggak terlalu berisik tapi lebih terdengar lebih enak gini nadanya. Ada tuh yang bangun saul suara apa berisik banget enggak Gak ada nadanya bagus kalau gini. Nah, ini bagus juga kalau begini. Oh, kasar banget, Mbah. <SILENCIO> <SILENCIO> Ini tuh harinya puasa, bukannya nambah dosa. <SILENCIO> Nanti <SILENCIO> ya, ya, ya, oke, okay. lanjut. Hmm. <SILENCIO> Oh, nah next lah next next. Karena ini, ini yang disiram nih kita ulang dulu dari nah. awal. tuh oh, di sini emang salah sih. Dia di depan rumah yang orang baru-baru bunyikan tidak pindah-pindah, guys. anjay hai, hai, hai, Maksudnya apa? Mau ngingkau? Enggak setuju tuh di Siram. Nah, ribut berdua antar. <laughs> Istrinya sebenarnya goblok sih ya. <laughs> ya. ya. Indonesia Indonesia ya. ya gitulah teman-teman emang kayak gitu teman-teman laki-laki tuh emang gitu guys Hah. ngap juga nih bro oke okay, kita cari video yang bangunin selalu diomelin sampai baku hantam waduh nih lahir banget nih oke okay, kita lihat ke channel hanhan's channel oke okay, kita lihat videonya bro Halo guys, kalian ini kali ini gue mau bilang 8 video kocak saat sahur yang pasti bakal membuat anda terhibur. Pasti sebelumnya lanjut jangan lupa subscribe dan jangan lupa tap tombol loncengnya. Oke okay guys, oke okay, kita subscribe juga guys. Kita tuh subscribe kan gratis, jadi ngapain lah kita subscribe dan kita like ya. Yeah. Oke okay, kita sudah nonton videonya, jadi kita like dan subscribe oke okay? kita lanjut nonton videonya jadi kita tuh merasa gaha jadi kalau kita sudah subscribe dan like itu buat buat yang konten kreatornya tuh seneng jadi kita nonton tuh bebas kita udah memberikan sesuatu yang mereka inginkan jadi kita udah kayak ibarat nih channel rumah kita sendiri gitu guys jadi kita subscribe udah subscribe udah like jadi ini bebas kita nonton udah gratis gue subscribe gratis, dirugi dirugian enggak mungkin kita datang. emang memang mau nonton aduh syutingannya enggak kentara nih goblok <gulau> <gulau> <gulau> <gulau> <gulau> ini orangnya goblok, jangan ribut gue lagi tidur <gulau> namanya juga dibangunin untuk sawit, gak terima kasih malam Siapa orang?